Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melihat anak-anak bermain lato lato. Nah jangan lupa untuk like dan subscribe ya untuk perkembangan channel ini. Sekarang bertanding ya. Aksa sama Beb. Akil sama siapa? Pari, Pari lo sini. Oke tunggu, tunggu apa-apa dari om ya. Awas sini mundur dikit, mundur ke sana, situlah ada nampak, nggak kelihatan, akil maju kil, tunggu om hitung sampai sampai tiga ya, satu, dua, tiga, duduk duduk duduk, jongkok, nah, tegak, oke, pari pemenangnya untuk putaran pertama, Pari menang ya Untuk yang putaran kedua, Pari minggir panggil Pari Maju sini Nah, di sini Ini siapa namanya? Apep Ini siapa namanya? Nah, siapa? Patir Patir, oke okay. Ini akan bertandingkan Patir sama Apep Oke, okay. Om Hitung sangat tiga ya Satu, dua, tiga Ayo duduk, jongkok Oh, Tegak, Pari menang Untuk final Pari sama? Patir, Patir oke okay. apa geser apa? itu Hitung sampai tiga ya Pari maju, Pari Maju sini, maju terus Satu Dua Tiga Oke okay. Siapa ini pemain penangnya? Pari, Tepuk tangan Buat Pari. Pari ada. ada berapa mainannya lato latunya Dua Hah? Ada tiga, ada tiga. Satu, Dua Satu apa Satu Tepuk pramuka Tepuk ada pramuka tepuk. Dengan, dengan ada, ada kodok Ada nah, Coba Tepuk pramuka Tepuk pramuka Oke okay. Ada kodok Ada kodok Pengen kali, <tuk> cari makan. <tuk> Oke, itu cuma dua pari. Sekarang siapa? Fatir Fatir Wajar. Wajar. Wajar. Wajar. Wajar. Wajar. Wajar. Wajar. Wajar. Wajar. Wajar. Wajar. Wajar. Wajar. Coba yang satu, apa? tornado, tornado. tornado. tornado. tornado. tornado. Oke, okay, tornado Terus, ada kodok Oke, okay. yang ketiga apa tadi? Tepuk pramuka ya, coba Satu, dua, tiga, tepuk pramuka Oke okay. Apep, bisa Apep Apep ada berapa mainnya? mainnya main satu-satu ya cuma ya ah, helikopter coba pramuka ada kado coba helikopter ya tunggu ya satu dua tiga wow waduh durasinya sedikit ya coba ya coba pramuka Ah, uh -uh. terus apa lagi? ada kodok ada kodok. wah, Woreh, tepuk tangan buat Apep oh. eh. tepuk tangan, iya akhirnya permainan itu ada berapa? ada dua ya? Satu apa? Tornado. Tornado. Lihat kesini akilnya. Dua? Helikopter. Helikopter. Coba tornado. Akil nih bermain nih. Satu, dua, tiga. Wah. Ulang, ulang, ulang. Gak apa-apa. Ulang, ulang, ulang. Tadi Ulang. Coba. Wah. Yang lain nih. Yang yang lain yang tadi apa yang kedua? Helikopter ya. Oh itu helikopter duduk duduk duduk jongkok jongkok jongkok, wow lumayan juga nih anak-anak nih bermainnya tuh. Oke, lombanya berempat ya. Hitung sampai tiga, satu. Oh belum belum belum mulai. Oke kita mulai ya. Satu dua tiga. Oke. Akhir kalah, Pep kalah. Oke, ini dia pemenangnya. Siapa pemenangnya? Pari. Tepuk tanganlah buat Pari. Oke, teman-teman, ini adalah pertandingan anak-anak. Ya, sampai jumpa lagi di pertandingan berikutnya dan permainannya lagi.